Ya, ee, terima kasih kedatangan teman-teman bapak ibu sekalian. Hari ini tadi teman saya yang pakai topi itu tanya acara what? Ya acaranya ya makan-makannya begini. Karena sudah lama kita nggak kumpul-kumpul kayak begini. Sudah lama teman-teman dari bawah kami yang kegiatan seperti ini. Nah dan ee, kali ini kita mengambil judul Dengan ada di ini. Ada yang belum dapet kaos? Adalah. Jadi intinya kuku-kuku penantian itu, cita-citanya adalah kita menanti sebuah metamorfosa. Dalam artian, kita akan berubah asal kita mau berubah. Kita akan mampu menjadi sesuatu yang menjadi lebih baik asal kita mau belajar. Nah, kita mengambil tema itu karena eh, selama pandemi dua tahunan juga teman-teman tidak pentas sama sekali tidak bertarian sama sekali terus kali ini mencoba diapresiasi karyanya mencoba dimulai lagi dan pasti bagus jangan khawatir nanti jika ada yang ngomong jelek berhadapan dengan saya ada depan ini kita memang karena sudah sekian lama dan inilah hasil maksimal untuk kali ini dan sekali lagi tidak dengan paksaan tidak dengan kata-kata resmi, kata-kata mutiara yang indah ya ini pertunjukan bersama ya ini pesta bersama ya ini main-main bersama makanya para pemain tidak kita sembunyikan karena Anda bisa berinteraksi langsung dengan mereka karena interaksi kayak begini sangat jarang terjadi atau mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering melakukan tapi bagi kami yang ada di sini ini sangat jarang dilakukan kumpul bareng, kongokeh, makan bareng ini sangat sulit makanya ketika kemudian punya cita-cita untuk membuat acara ini ya kita berusaha berusaha all out tuh dan karena acaranya nggak resmi kali ini tetap nanti akan ada pentas pantomim uh, ada ini rata-rata teman-teman tuli coba ngajak di sisi. Mas Wahyu ada di sana itu Mas Wahyu Halo, namaku Wahyu. Isyarat panggilannya seperti ini, Wahyu. Terima kasih. Wahyu gitu, asik. Jadi orang anak <tuk> titik. Ini nak males banget Oke. Oke, juga saya ada Ahmad. Halo. nama namaku AHMAD, Ahmad. Isyaratnya masih seperti ini, berasal dari Para usaha kasurli ini dia. Ya, ini tempat usahanya amat. Dia jurusan isi jurusan seni rupa dan usahanya kafe susu. Ya orang hubungannya rabu. Saya yang usaha. Iya betul. Nah kenalan sendiri. Mana mana hot pet rabu. Uang Apa itu? Jadi perkenalkan nama ku Raihan Misalnya gini, Raihan Asamnya dari Sleman. Apa kita Halo, so, nama aku U D A, -A udana. Isyarat udana. Isyarat panggilannya seperti ini, DANA. Baik, Bukan C ya, tapi O. kelas 8 SMP. Oke. Ya, namanya yang tidak pakai masker berarti gambar, kita lihat. Juga ada yang datang saja. Terus terus. Hmm, Halo, Halo ya. Nama aku ya. Dian. panggilannya uh, dia seperti ini. eh uh, Hai. Halo nama aku Putri Putri, Isyarat panggilannya Putri seperti ini. Aku sekarang kelas tiga 3, 3 SMP. Halo, nama aku W.A.M.I.U. luar Isyaratan yang waris seperti ini Sekarang kelas 12 <cukuh> Halo <atif> Nama aku H.M.S. <Luxanni> <sharpved> Hamsi Isyaratannya Hamsi seperti ini Aku kelas 5 <Subaru> <cagers> Halo, nama aku Rizky, masih sekolah SMK oh. Muhammad Oh nggak nggak, aku udah lulus. Terima kasih. Halo, nama saya Z -A -K, K A, ZAKA. Isyaratnya, ZAKA seperti ini. Saya berasal dari Sleman dan masih kuliah di isi Jurusan seni lukis dan sekarang masih TA Sudah 5 tahun gitu Semoga bulan depan bisa sidang lagi Terima kasih Sayangan tidang gampang ya <tik> daya mau kenalan lagi? ada, oh masih satu? kalau tadi semua teman-teman itu tulis kita ada penyelundup satu silahkan silahkan pakai basah isarap ya <tuk> <tuk> <tuk> ya yeah. I love you juga Mas Jody. Ya, dia Mas Jody. Ya, coba coba ya. Dia bisa mendengar dan udahna bilang dia sudah tua. <tuk> Alhamdulillah. buka kau sangat tua Oke, Mas Jody dengan judul aman bebek. Selamat menyaksikan. 来来来 <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> okay okay good Hmm Mm-hmm. <laughs> go well. Senti Senti, ya suara